makanya yang lagi pusing nih yang lagi puyang lagi nggak punya duit lagi banyak masalah ya ekonominya terjepit kepepet dan ambruk nyungsep lengkap lu ada lagi tidak sebutannya nah siapa yang punya sebutan lagi nih ekonominya error ya ekonominya error ya perbanyak zikir ini subhanallah bihamdi, subhanallah hilalim kombinasikan dengan istighfar astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah hilalim astagfirullah. Khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali.